Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya Di acara Dapur Bukit Kali ini saya akan membagikan Resep simple cara membuat basreng bakso goreng hanya dari 3 bahan Langsung aja yuk kita siapkan Bahan-bahannya Kita mulai dengan Siapkan tepung tapioca 200 gram Masukkan 2 butir telur Tambahkan 1 saset kagdur bubuk. ya sampai merata dan kita uleni sampai benar-benar kalis. lanjut ya kita buat bulat-bulatan. Setelah semua terbentuk Lalu kita siapkan air Dan masukkan basreng saat air sudah mulai mendidih Setelah basreng direbus selama 15 menit Lalu kita angkat dan tiriskan bagian atas bulatan basreng lalu kita goreng di minyak panas dengan api sedang ya goreng hingga berwarna coklat keemasan jadi deh basreng siap disajikan Nah, demikian cara pembuatannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Video ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.